Baik, ya. Hari ini aku banyak banget ngedapetin pesan, ya, tentang gagal bayar di 5-8-10 sampai dengan 12 aplikasi pinjol. Dan hari ini, para subscriber, follower kita sedang kebingungan, sedang betul-betul panik, ya. Dan sepertinya sudah nggak punya solusi lain. Dan hari ini sedang bertanya-tanya, bercampur aduk. Ada yang kepo pengen tahu apakah ada debt collector lapangannya, ya. Ada yang udah berputus asa karena mungkin sudah disebar data. Ada yang sudah hampir saja dipecat dari pekerjaannya karena uh, mengganggu atasan dan rekan-rekan kerja yang ada di kantor. Dan ada suami istri yang mungkin hari ini sedang berkelahi karena mungkin pasangannya selama ini tidak mengetahui pasangannya sudah minjol. Nah, hari ini kita pengen ngebahas sebuah pesan ya yang tadi aku udah baca dan kebetulan uh, sedang gagal bayar pinjol itu di 12 aplikasi. Dan 12 aplikasi tersebut semuanya sudah legal OJK. Dan hari ini sedang kebingungan karena waktu jatuh temponya itu saling berdekatan. ya. Banyak hari ini yang sedang panik karena memang mungkin sudah memasuki masa-masa jatuh tempo. Dan hari ini sudah sering mendapatkan reminder ya. Pengingat bahwasannya tanggal jatuh tempo anda itu tanggal sekian, pukul sekian. Dan hari ini banyak yang sedang uh, mendapatkan pesan. Uh, bahwasannya foto pertama kali kita melakukan pengajuan pinjol itu dikirimkan kembali kepada kita dan katanya anda jangan main-main ya ini data-data pribadi anda lengkap dengan kita ya atau mungkin uh, kontak foto video yang sudah mereka ambil itu mereka edit-edit sedemikian rupa sehingga membuat seseorang itu Terkesan dan terfitnah menjadi sebuah komplotan penjahat Banyak yang seperti itu Oke hari ini untuk khusus ya teman-teman yang sudah gagal bayar di atas 5 aplikasi pinjol Bisa 10, 15 atau mungkin 20 aplikasi pinjol Emang ada ya bang ya hari ini orang yang terjebak pinjol itu lebih dari 5 aplikasi pinjol Ada banyak ya bukan hanya kalian saja Dan pada video kali ini kita pengen kasih tahu solusinya apa sih solusi jitunya ketika menghadapi masalah seperti ini ya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan Baik untuk kalian yang hari ini sedang menghadapi hutang pinjol Mau satu sampai dengan 20 aplikasi pinjol Hari ini sadar dan pahamlah bahwasannya memang kita belum punya kemampuan Untuk melakukan pelunasan dan penyicilan di aplikasi-aplikasi pinjol yang pernah kalian gunakan. Nah, itu adalah sebuah situasi dan kondisi keuangan kita hari ini. Itu yang pertama. Kita harus paham bahwasannya kita memang tidak sanggup. Dan yang kedua, aku mengajak kalian itu untuk tetap membersihkan hati dan pikiran. Ya bahwasannya yang pertama kita niatkan kita akan melunasi semua hutang-hutang aplikasi pinjol ini ketika nanti kita memang sudah punya kemampuan. Ya, aku pengen mengajak membersihkan niat, meluruskan niat terlebih dahulu agar nanti perjalanan kehidupan kita dibantu sama Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki karena kita sudah memperbaiki niat kita untuk membayar semua hutang. Dan yang ketiga, aku pengen mengajak kalian itu untuk tetap berpikir jernih. Ya, jangan mengambil tindakan negatif apapun hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Ya. Dan yang keempat, aku pengen mengajak kalian itu berputus asa. Loh, Bang Kok bisa berputus asa ya jangan lagi berharap dengan pinjol dan khusus untuk yang sudah disebar data tidak usah dibayar lagi bisa dipastikan fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang hari ini tidak taat tidak tunduk dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah dan mereka telah menipu kalian. Dan mereka hanya memanfaatkan situasi dan kondisi kita hari ini dengan bunga yang tinggi dan tenor yang pendek. Yang selanjutnya apalagi bang? Untuk kalian yang mungkin sudah disebar data itu jauh lebih baik. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya aplikasi tersebut ilegal. Lantas apalagi yang harus dilakukan? Berhentilah untuk gali lubang tutup lubang. Ingat ya, setiap aplikasi yang hari ini kalian jadikan solusi untuk menutupkan hutang lama dengan cara berhutang di tempat yang baru sudah pasti akan menambah deretan pusing kepala. Karena kita ketika berhasil melakukan pengajian pinjaman itu sudah pasti ada biaya-biaya tambahan yang harus kita bayarkan. Sementara hari ini banyak dari kita itu hanya menunggu gaji bulanan ya berhentilah untuk gali lubang tutup lubang lanjut ya terkait tentang debt collector lapangan apakah dari 102 aplikasi pinjol yang hari ini masih berstatus legal OJK semuanya sudah memiliki debt collector lapangan jawabannya tidak dan kalian tidak perlu takut Hari ini sebelum menjawab pertanyaan Apakah aplikasi A, B, dan C ini memang sudah punya debt collector lapangan Aku pengen mengajak kalian terlebih dahulu tuh merubah mindset ya. Cara kita berpikir dan cara kita menanggapi sebuah masalah Kalau hari ini kalian terus-terusan berpikiran negatif Menciptakan semua rasa takut maka secara otomatis pula tubuh akan merespon dan akan menghasilkan energi yang negatif maka secara otomatis juga kita akan ya kehilangan semangat ya pikiran kita kacau, tidur kita tak bisa lagi nyenyak, makan kita pun sudah tak enak maka nanti mandi kita pun gak basah, nah ini akan menjadi sebuah masalah baru jadi intinya apa? Mari robah terlebih dahulu cara kita berpikir dan menanggapi sebuah masalah. Coba lebih ikhlas tapi siapkan mental kita ketika nanti memang pihak debt kolektor lapangan mau datang ke rumah. Untuk semua teman-teman yang mungkin hari ini sudah mendapatkan pesan yang katanya pihak debt kolektor dari aplikasi A sampai Z ini pengen datang ke rumah. Balas dan kasih tahu sama mereka silahkan datang ke rumah dan bawa semua persyaratan yang hari ini sudah ditetapkan untuk menagih kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Jadi nggak perlu takut dan anggaplah ketika nanti mereka datang, ketika mereka datang dengan baik dan sopan, anggap saja kita sedang bersilaturahmi dengan sahabat atau teman kita yang baru. Nah, hari ini itulah yang mau kita latih cara kita berpikir dan menanggapi masalah. Kalau seandainya kalian bisa mengikuti beberapa tips yang tadi kita sebutkan dan jelaskan Sebenarnya video ini sudah berulang-ulang Namun kelihatannya dari tahun 2019 dan sekarang 2022 Korban dan uh, pengguna pinjol ini memang terus meningkat Gak tahu kenapa mungkin berhubungan dengan situasi dan kondisi perekonomian kita hari ini Jadi yang hari ini panik tidak perlu lagi panik Tenanglah terlebih dahulu dan gunakanlah waktu yang hari ini kalian miliki untuk lebih fokus bekerja, fokus berkeluarga, dan meraih prestasi. Oke okay, baik ya jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang padang atau yang mungkin hari ini sudah merasa dipermalukan ayo kembali bangkit kita akan tunjukkan kepada orang-orang yang di sekitar kita kepada orang-orang yang mungkin sudah mendapatkan data-data pribadi kita bahwasannya hari ini kita jauh lebih siap. Dan akan memperbaiki semuanya Oke jadi mungkin itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh